Untuk hari ketiga, kita belajar menjahitnya yaitu tentang pola kupnat. Nah, di sini dalam membuat pola kupnat ini, kita uh, harus menggunakan rumus yang pertama, yaitu kalian belajar menjahit yang hari pertama, yaitu yang namanya cara membuat pola dasar baju. Ya, nah ini uh, kita menggunakan rumus uh, ini ya, dalam membuat pola kupnat. Nah, tetapi di sini, kalau untuk rumus belakangnya, ini dia berbeda ya. Jadi dia kita harus menggunakan rumus belakang yang untuk pola kupnat. Nah, di sini, a ke b lingkar pinggang ditambah 4, dibagi 4 ditambah 3 cm. A ke a1 2 cm. A1 ke c sama dengan 20 cm atau tinggi panggul. A1 ke d panjang rok. C ke e lingkar pinggang pinggul ditambah 4 dibagi 4 dikurang 1 cm D ke F lingkar pinggul ditambah 5 cm B ke F panjang rok ditambah 1 cm A1 ke C 1 lingkar pinggang dibagi 10 hasilnya itu 6,5 cm nah, kalau kalian perhatikan, untuk rumus belakang dalam membuat pola kupnat ini, dia berbeda dengan rumus eh, cara membuat pola dasar baju, nah ini kalian bisa lihat ya nah kita lihat yang belakangnya aja yang belakangnya aja gambar belakangnya nah ini rumusnya dia sedikit berbeda, ini rumus pola belakang untuk cara membuat pola dasar baju, nah sedangkan ini rumus belakang untuk pola kopnat, dia sedikit berbeda kalau kalian perhatikan sedikit berbeda ya nah tetapi, kalau untuk uh, rumus depannya ini dia sama dengan pola dasar. Cara membuat pola dasarnya itu dia sama rumusnya. Dia rumusnya uh, kemarin sudah kalian pelajari. Kalian lihat lagi catatan yang kalian sudah catat di buku. Nah, ini rumusnya dia sama. nah Setelah itu sudah mengetahui bahwa rumus belakang ini berbeda dengan cara membuat pola dasar badan nah kita menggunakan rumus belakang ini nah jangan lupa ya nah warna biru ini adalah berarti dia untuk yang di belakang nah tetapi kalau yang berwarna merah ini berarti dia untuk di depan nah setelah setelah itu kita lanjut kita lanjut untuk ukuran nah kalau ukuran pinggang sama dengan 64 cm nah Tinggi dada sama dengan 18 cm. Lebar dada sama dengan 20 cm. Setelah itu kita masuk. Untuk uh, setelah kalian sudah buat. nih, sudah buat. Untuk uh, yang cara membuat pola dasar itu. Kalian sudah buat untuk yang depan dan yang belakangnya. kalian belakang itu menggunakan rumus ini. Nah setelah kalian sudah buat. Nanti kalian hapus yang ada. Uh, Uruf-urufnya ini kalian hapus kalian hapus hurufnya aja ya yang kalian hapus a b c dan sebagainya ini kalian hapus huruf-hurufnya nah setelah bersih kita masuk untuk uh, rumus yang di belakang dalam membuat pola kupnat nah kalau kalian lihat di sini a, B lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3 cm nah lingkar pinggangnya itu kan di sini 64 64 dibagi 4 ditambah 3 cm itu berapa? Nah, kita masih menggunakan penggaris ini. Penggaris yang untuk uh, skala 1 per 4 ini. Yang di sini. Nah, kita lihat A ke B untuk rumus belakang. A ke B itu 64 dibagi 4 ditambah 3 cm itu dapat berapa? Nah, kita lihat. Nah, itu dapatnya 18 ya. Nah, dapatnya itu 18. 18 18 setengah nah disini 18 setengah ya. Nah, 18 ya 18 18 setelah itu setelah sudah mengetahui rumus A ke B, nah ini ingat jangan lupa bahwa ini titik A, ini titik B setelah itu kalian garis kalian garis menggunakan penggaris ini nah, pakai pensil nah, kalian garis dari titik A ke titik B setelah kalian sudah garis kita lanjut untuk rumus belakang selanjutnya di sini AC sama dengan lingkar pinggang dibagi 10 nah berarti lingkar pinggangnya ini dibagi sepuluh enam dibagi 10 mendapat uh, 6,4 nah berarti a ke c kita lihat di sini kita menggunakan penggaris ini a ke c itu 6,4 nah kita buat sini 6,5 atau kita genapkan aja nih di sini enam aja biar nyaman baginya kita genapkan Nah, kita genapkan jadi 6. 6 ya. Nah, kita tulis di sini ini titik C jangan lupa. Nah, di titik C. Setelah itu kita lanjut ke rumus selanjutnya. C ke C1 sama dengan 3 cm. Nah, tadi itu kan C ini udah dapat itu sama dengan 3 cm. Kita ukur apakah benar ada 3 cm. Nah dapat ya 3 cm. Nah setelah itu dikasih titik. Titik namanya itu titiknya C1. Nah setelah sudah mendapat untuk rumus belakang. Kita lanjut ke rumus depan. Rumus depannya itu dia AB sama dengan lingkar pinggang. Dibagi 4 ditambah 3 cm. A, ke B. berarti itu kan dia sama ya. Nah, ini di sini. Kau titik A-nya itu di sini. Titik A-nya di sini. A ke B. Nah. Kalau saya video, ini yang kalau yang bagian belakang, ini dia di sebelah kanan saya. Nah, tapi kalau yang bagian depan, ini di sebelah kiri saya. Nah, jadi A ke B itu sama dengan kita lihat. 64 dibagi 4 ditambah 3 cm itu dapat berapa Nah disini dapatnya itu 19 19 ya 19 10 19 nih tuh 19 Nah, setelah itu kita lihat lagi kalian kasih titik-titik A titik B baru kalian garis menghubungkan garis ini. Sudah digaris. Jangan lupa ini bawa titik A titik B. Setelah itu kita lanjut untuk rumus yang kedua. C ke D itu tinggi dada, tinggi dadanya di sini 18 cm. Kita lihat C-nya itu di sini. Nah, kalian kasih titik bawah ini C. C ke D itu 18 cm. Kita menggunakan penggaris ini. C ke D itu 18 cm. Kita ukur. Nah, dapat lagi 18 cm. Kasih titik bawah itu namanya titik D. Setelah itu DE lebar dada dibagi dua. Nah lebar dadanya itu 20 cm, 20 cm dibagi dua berapa? D ke o. nah D ke O, e. 20 dibagi dua itu hasilnya 10, nah 10 ya, tuh 10, baru dikasih titik, bahwa ini namanya titik O, e. nah setelah itu kalian garisnya itu menggunakan penggaris ini kalian garisnya secara putus-putus aja nggak usah yang garis langsung gitu nggak usah kalian garisnya secara putus-putus putus-putus kayak kayak seperti ini putus-putus garisnya setelah itu kita lanjut nah di sini A ke E1 sama dengan lebar dada dibagi dua A ke E1 nah kita lihat di disini A ke E1 itu sama dengan A ke E1, ya. dada dibagi dua, itu berarti 10 10 hmm. ya. Nah, A ke E1 ditulis ini, ini E1. Titik, nah sesudah itu, sesudah itu kalian hubungkan dengan pengaris ini, dengan pengaris ini, E, e ke titik bawah itu. Turun 2 cm, turun 2 cm. Nah, titik E kedua ini turun 2 cm. Nah, sesudah turun dikasih titik, nah, titik, kalian tulis di sini bahwa ini turun 2. Sesudah itu, kalian garis. Nah, dari yang tadi turun 2 ke titik E ini, kalian turunkan. Nah, turun turun nah kalian garis nah setelah itu dari titik E1 itu ke depan 1,5 nah ini 1,5 dari 0 ke titik E ini 1,5 nah 1,5 kalian kasih titik titik nah sesudah itu sebelahnya lagi itu juga 1,5 nah, 1,5 ya nih tengah-tengah dia tengah-tengah antara 1 dan 2 berarti dia 1,5 nah setelah itu kalian kasih titik baru kalian hubungkan kalian hubungkan seperti ini menggunakan penggaris nah kalian sudah garis garis Nah, setelah itu e, disini di sini sesudah kalian di sininya itu sudah tadi dikasih titik putus putus nah kalian garis lagi di sini itu lurus. Garisnya itu tidak putus-putus lurus. Nah, garis sudah garis. Ini turun 3 cm. Turun 3 cm. Gunakan penggaris ini lagi. Kita ukurnya nah ini turunnya 3 cm Oke, turun 3 cm kalian kasih titik sudah kalian kasih titik baru kalian garis menggunakan penggaris ini nah seri garis kalian tulis di sini bahwa turun 3 nah sudah jadi untuk pola kubnet yang bagian depan nah kalau bagian belakang itu tadi lupa ya nah kalau untuk bagian belakang ini dia gambarnya dia seperti ini nah tadi kan kalian sudah dapat tuh uh, A ke C itu berapa nah C ke C1 itu kan 3 nah 3 kalau dibagi 2 itu kan berarti 1,5, 1,5 sama ya dia 1,5, 1,5 nah dapatlah dia 1,5, 1,5 nah Tuh, dapat ya, 1,5. Disini juga 1,5. Hmm. Sudah itu, disini juga turun. Turun itu sekitar ya 2 cm juga. Disini turun 2 cm. Nah, ini namanya titik D2. Nah, setelah itu kalian garis menggunakan penggaris ini. Sudah diberi titik tadi. Garis, garis ini garis tengah-tengahnya tadi. Garis. Nah, dapat deh dia, dia dapatnya D, D2. Nah. Sudah jadi untuk pola koptat bagian belakang dan bagian depan.